Salam, pada tutorial pertama ini, kita akan mempelajari cara memasang IWP DevTools versi 2 dan mengkonfigurasinya. Pertama, kita harus mendownload program yang telah dibeli dari kode canyon dan download juga sertifikat lisensi atau kode pembelian. Langsung saja login ke halaman kode canyon dan klik tab Downloads dan klik All file and Documentation. dan selanjutnya download juga teks, license certificate and purchase code. Kedua, download juga CMS WordPress dari situs resminya. Setelah semua file yang dibutuhkan lengkap, pastikan server lokal Anda telah jalan dengan baik. Dan lanjut ke langkah yang ketiga, buah sebuah folder dengan nama wpdev pada folder webroot. dan ekstrak file yang telah kita download, Anda akan menemukan file ref 21.blah.blah.zip. selanjutnya ekstrak dan saling ke dalam folder uwpdev. Langkah keempat, ubah semua izin file menjadi read, write, dan execution untuk pengguna Windows cukup hapus centang read only pada properties file atau folder. Namun untuk pengguna Linux atau macOS bisa gunakan perintah cemot negatif R7.7.7 bintang, perlu diingat harus menggunakan opsi negatif R. Langkah kelima, coba jalankan browser dan langsung menuju folder http://garis miring, garis miring, localhost, garis miring, iws, garis miring. Maka akan dialihkan ke halaman "setup.php". Halaman "setup" akan tampil dan periksa apakah persyaratan sistem telah terpenuhi. Jika telah klik tombol Next, lengkapi data yang diminta seperti your email, purchase code, dan WordPress test part. Untuk purchase score, lihat pada file teks yang telah kita download tadi. WordPress testpad, biarkan default dan klik tombol save changes. tombol next masih Isabel itu karena Anda belum menginstal WordPress pada folder webtest sekarang Anda install WordPress pada folder webtest tersebut lakukan sampai selesai telah selesai kembali ke halaman setut tadi, klik tombol Save Changes jika tombol telah enable dan klik Next. Pada halaman aktivasiion, Anda klik tombol Get Activation. Silahkan tunggu sampai Anda mendapatkan kode aktivasi. Selanjutnya klik Save Changes dan klik Next. Selamat, WP Dev Tools telah berhasil diinstal.